Nah, Yuk. Sekarang giliran kau belajar membaca ya. Baik, Pak Guru. Nah, coba maju ke muka. Ataka, jadi kaki. Ataka, akuku, jadi kaki. Ataka, akuku, jadi. Kena jadi. Kenak kata guru. Harus ataka, jadi. Kalau dibaca semua, kaki kaku kenapa ku Coba kau lagi lagi. Kaki kaku kenapa ku? Siapa jin kau? ajar agar cepat lekas pandai jangan bolos jangan malas biar bisa naik kelas kau membaca dan berhitung biar cepat lagi pintar kalau nanti kau beruntung sudah besar jadi dokter mau di dokteri mau dong pak guru satu ditambah satu jadi dua, dua ditambah satu. Jadi tiga. Kalau dijumlah semua, biji lima menjadi singa. Eh, eh kok menjadi singa? Oh, korbannya kau suka pasang koni ya? We. mesti ajarin sih. yang gede, anak kecil nggak boleh pasang kon ya? Oh, oh, Jimmy tuh suka ngajarin.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 satu ditambah satu jadi dua dua ditambah satu jadi tiga kalau dijumlah semua dua tiga menjadi lima nah, itu baru betul itu baru anak murid Bapak yang paling pinter nggak salah bukan Pak Guru nah, itu betul kalau gitu sekarang boleh pulang dong Pak nah, boleh bapak pelajaran sudah selesai terima kasih.